Ya coba perhatikan ini ya. Ada watch the synonym of pretty artinya apa? Watch the synonym of pretty. Apa? Apa bagus? Persamaan kata dari dari apa bener? Cantik ya, Mister. Tut, bagus, kritik itu cantik. Apa persamaan kata dari kritik? Apa cantik itu bahasa Inggrisnya? Apa adik-adik? Kalian pasti tahu, kan? nanti bahasa Inggrisnya apa? nanti bahasa Inggrisnya apa? beautiful Hello? you? beautiful oke, okay, good, beautiful ya coba kita isi ya jawabannya adalah beautiful ntar ya masih berarti agak bingung oke, okay, ini tadi bisa kok nggak bisa nah, tadi tuh oh. nggak bisa Tare ya, ya. Jadi, senar ya. Tare, senar ya, senar ya. Refresh dulu kan Ah, ya bu. Ya. Oke, okay. ada beautiful, ada apa lagi selain beautiful? Ada yang tahu nggak selain beautiful apa? Apa kira-kira deh, selain beautiful? Beautiful ya. Oke okay, selanjutnya yuk. Beautiful bener ya. Nomor ini beautiful. Oke okay, selanjutnya yuk. Was the synonym of huge? Apa kemarin? B. Huge artinya apa kemarin adik-adik? Besar. Besar oke. Okay. Eh, besar bagus ada big ada apa lagi terus large big? apa saja large large bagus oke okay, masih inget ya Sanja ya good bagus ada big ada large ada apa ada huge apa lagi ditulis coba di kalau chat coba kalau ini kalau nggak bisa ini di dalam chat ada satu lagi? Ada. Ini bacanya gimana, adek-adek? Great. Ya, jadi great itu boleh be besar boleh. Jadi great itu selain maknanya hebat, tapi juga bermakna ini, besar gitu. Ya, ada lagi, ada, adek yaitu ini. Apa itu? giant Nah, giant artinya apa tuh giant? Apa tuh artinya? Be besar juga ya. Giant itu juga berarti be besar. Jadi giant misalkan giant giant apa? giant Giant house, artinya apa? Rumah? Rumah besar. Nah, giant itu juga boleh ya, besar gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya, coba. Ada apple is small. Kira-kira nih, yang sinonim yang mana? Warna ini. Tini. Tini. Oke. Okay. Huge, ya nggak kalau huge? Nggak. Enggak, oke. Okay. Berarti huge itu tuh, kalau kira-kira bukan sinonim, tapi apa? Kalau huge sama small. Small itu artinya apa sih? Kecil. Kecil. Kalau huge? Besar. Berarti apa? Bukan sinonim, tapi apa namanya? Anton Nah, antonim. Jadi salah kalau jawab yang ini. Terus kemudian ada... A agli artinya apa bodoh Pek. bukan bodoh agli itu artinya adalah jelek jelek agli itu jelek ya kalau bodoh itu stupid ya oke yang kanan sendiri apa itu anak kecil anak kecil bagus ya yang aduh. anak kecil berarti yang bener yang ini bacanya bukan ini tapi dengarkan mas Bakti ya Tiny, coba tiny. tiny, good ya. Berarti kalau the apple is tiny, artinya apa? Apple, apple yang ke kecil, apelnya kecil. Kalau misalkan gini, uh, ini siapa? Uh, Sanza sama Rafid. Misalkan saya punya tas yang mungil gitu. Mungil, pakainya tiny boleh. Kira-kira bagaimana? I have. Halo? I have. Tas yang kecil. Kecilnya itu pakai tiny. Coba. Coba. I have. Saya punya tas yang kecil, tapi kecilnya itu jangan pakai small, pakainya tiny. Berarti gimana? I have tiny, I have tiny bag. Good. I have tiny bag gitu ya, jadi tiny itu bisa diartikan ke kecil gitu ya, sama seperti small. Oke, okay, lanjut ya. Oke, mohon maaf ya kipasnya mas nyala. Oke, oke lanjut ya Rona ya Rona itu nama orang ya Rona is a kid artinya apa Rona is a kid uh, anak kecil oke berarti sinonimnya apa yang mana child Ch child bagus ya artinya anak anak kecil juga kid sama child itu sinonim sinonim ya, sinonim. Ingat ya, ada kid sama child. Mereka apa? Sino sinonim. Yang ini apa ini? Yang paling kiri ini. Teen. Teen. Oke, okay, artinya apa tuh teen? Remaja ya, Miss. Teen ya, yeah, remaja. Santai, good, bagus ya. Teen itu artinya remaja. Jadi anak-anak SMP ya. SMP, SMA itu remaja. Oke, okay, lanjut. Good. Sinonim Of fast, what is that? Sinonim of fast, fast itu artinya apa? Cepat, cepat, bagus. Nah, kata lain selain fast apa? Kalau kalian sering dengar, mungkin speed, speed, speed. Oke, okay. speed itu kecepatan ya. Dia kata benda yang kata sifat. Coba, Nggak apa bapak coba aja, jangan tahu salah. Tadi speed uh, benar, tapi dia bukan bukan kata sifat, tapi kata benda ya. Coba ya. Yang lain mungkin, nggak apa-apa. Jangan takut salah, it's fine. Pernah mendengar ini nggak, adik adek Pernah mendengar ini nggak? Artinya apa itu? Quick, yang tirukan Mas Budi. Quick. Quick. Good. Quick artinya apa? Artinya adalah ce cepat Ar sama sinonim juga gitu ya. Tidak apa-apa yuk. Lanjut ya selanjutnya ya. Coba dipikirkan dulu ya. Nah, ini ya. Land. Nah, ini kemarin sudah diajarin ini coba. Apa? Land is sick yang yang besar itu ya. Yang apa yang huruf besar tuh yang di caps Sick itu artinya apa, adik? -adik? Sakit. Sick itu artinya sa sakit. Nah, sakit sinonimnya apa? Selain sick, kemarin sudah loh. Kemarin kita udah ngomongin tuh. Ill. Ill bagus. Jangan-jangan tak, jangan, anu jangan apa? Jangan jangan ragu-ragu, bener. Ill ya, artinya apa? Sak. Sakit. Nah il ya. Kemarin ada ada il, kemarin ada apa lagi? Ada pain ya. Nah, ada pain kemudian ada X Terus ada benar ya. Jadi bahasnya apa? Nah, jadi apa apa itu pembacanya yang paling bawah itu? Pertanyaannya apa itu? Bacanya paling bawah itu loh. Jangan takut salah, bacanya gimana? Hurt. Coba tunjukkan Mas seperti ya. Hurt. Hurt. Nah, hurt itu artinya sakit juga. Ya, jadi ada itu ya, ada ada pain, ada ache, ada hurt. Nah, itu sinonim dari sick sama ill tadi ya sinonim ya. Jadi kalau ada itu kalian nggak usah bingung ya, itu artinya sama. Next, selanjutnya. Nah, oke okay ya. Kim is delivering. Nah, ini agak usah delivering the presents to grandma. Present di sini itu artinya adalah ingat baik-baik ya, artinya itu adalah hadiah. Hadiah itu bahasa Inggrisnya pre, present. Nah, kira-kira sinonimnya apa ya, Dek ya? gift bagus ya. gift ya. Ya, gift ya. Artinya apa? Hadi. hadiah juga ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah di sini ya, ada kalau tadi kan pretty ya, sekarang ininya, woman-nya sinonimnya apa? Lady. Lady, bagus. Oke, bagus Sanja. Terus lanjut, yuk. My mother is cleaning every night. Okay. Sinonimnya apa itu? Yang huruf besar yang cari sinonimnya tuh? Mom. Mom. Oke, okay, good. Bagus ya. Kalau dad nggak mungkin ya. Dad itu ayah ya. Oke okay, lanjut ya. Nomor ini. Sinonim dari tiny tadi apa? Sekarang dibalik. Huh? Apa? Small. Mall. oke ada yang lain enggak, ada dek selain semua sama tiny ini bintang kecil, kalian diajarin nyanyi lagu bintang kecil enggak yang pakai bahasa Inggris apa judulnya twinkle twinkle li little little star tuh artinya apa li little, little ya little itu artinya apa ada dek little G kecil juga sinonim ya sinonim namanya jadi sinonim itu bisa bisa banyak jumlahnya ya Oke, lanjut ya nomor 11. nah Marka itu nama orang ya Marka is away w itu tidak hadir nah kira-kira mana tidak hadir absen absen bagus ya absen itu artinya tidak tidak hadir. Ya. Absen itu artinya tidak hadir. Ya. Oke, bagus. Selanjutnya ya, adik-adik ya. Nah, Sami is home. Home sinonimnya apa? House. Good. House. Oke. Cara pronunciasinya, pengucapannya juga benar ya. Sansa ya, bagus. Ingat ya, Rafid di ini ya, uh, coba diturunkan ya. House. House ya, jadi kalau ada OU itu dibacanya apa saja? A AU ya, kalau ada OU dibacanya AU. Bagus kanja, ya bagus ya. Lanjut ya. Nah ini coba ya. Sam is angry because somebody hit him. Nah itu ada kata angry. Angry itu sinonimnya apa? Angry itu artinya apa sih adik-adik? Marah. Marah, Bukan. coba, sinonimnya yang mana? Dicari aja yang mungkin kan, set bagaimana, school bagaimana, berarti yang tidak yang mana gitu. Berarti yang mana jawabannya? Mad. Mad, good ya. Mad, berarti kalau saya marah bilangnya gini, I am mad, boleh nggak? Boleh, sama sinonim dengan I am hang angry, sama aja gitu ya. Oke, ada-ada ya, itu ya. Coba Mas Berarti ulang lagi ya, Mas Berarti ulang lagi nih. Sinonimnya ya. sinonimnya dari ini, sinonimnya dari big tadi apa? Giant. Giant. Oke, okay, apa lagi? Saya lupa. Ada huge, ada huge, ada apa lagi? Ada large, ada, nah, gitu ya, ada huge, ada large gitu ya, ada big, ada great, ya ada great. Ya. Kelanjut lagi ya, sekarang ada dek, tadi kan kita sudah belajar ini ya, nah sekarang kita belajar, kita belajar antonim ya, antonim itu apa? Lawan, lawan kata. Nah coba kita belajar antonim ya, Adik-adik ya. Oke, sebentar ya, oke okay. Sebentar uh. ya Sebentar ya Oke, okay. just the antonym of the word cabi. Cabi itu, cabi itu artinya apa? Cabi itu artinya apa? Cabi? Masa nggak tahu? Cabi, gitu. ini cabi banget sih. Gitu. Cabi itu apa? Halo, suara Mas berarti kedengeran nggak? Kedengeran, Mister. Ya? Cabi itu apa? Tembem. Tembem, bagus. Tembem. Cabi itu tembem ya. Tembem, gendut itu cabi. Berarti sinonimnya mana? Eh, ya, sinonim. Antonimnya apa? Antonim ini loh. Bukan sinonim. Antonim. First, Mister. Bukan. Masa First. Itu pertama. Kalau... Kan kemaren, Anton. Ya, Anton kan first, pertama. toh. Tadi jawabannya Sanja mana? Yang mana jawab? Sanja lagi jawab mana? Yang first. First. Oke, okay. bukan Sanja. Yang benar adalah ski, skinny. Skinny itu artinya ku kurus. Skinny ada apa tadi? Kemarin ada slide ada slime, terus ada apa sorry ada slim, oh, slime. slim, terus ada skinny, ya, ada slim, ada skinny dan seterusnya. Nah itu sinonim, antonim dari dari ini apa dari cabai ya. Kalau cabai sinonimnya apa? Cabai sinonim, sinonimnya tadi ikan kan antonim. Kalau sinonimnya cabai apa? Gendut bahasa Inggrisnya apa sih? Tembang gendut. Apa? Heavy bisa nggak, Mr.? Heavy, boleh. Bagus. Heavy. Heavy, boleh. Terus apa lagi? Kemarin udah ya. Heavy. Terus ada. Apa itu bajernya tuh? Yang bawah itu. Paling bawah. Fat. Fat. Bagus. Artinya ke gemuk. Gemuk. Ya. Fat itu artinya gemuk. Ya. Oke lanjut ya. Nah ini ya ada antonim dari dangerous. Dangerous itu artinya apa, ya De? Berbahaya. Ah berbahaya. Sinonim dari dangerous. Apa? Eh sorry, lagi. sinonim lagi. Dari. <laughs> Lalu dari. Safe. Safe bagus ya. Safe itu artinya. A aman ya safe itu artinya aman ya Oke lanjut ya Adik-adik ya. Good Many, many artinya apa tuh? Banyak. Banyak. Nah, terus Sino Antoninya apa? View, view bagus ya. View itu artinya sedikit ya. Jadi ada ya. View itu artinya sedi, sedikit. View. Berarti kalau many people artinya apa? Banyak orang. Oke, okay, bagus. Tapi kalau few people? Banyak orang. Nah, few people, few few sedikit orang. Nah, nah, sedikit orang gitu. Jadi kalau many people kan banyak orang. Kalau few people sedikit sedikit orang, ya. Oke, terus ya, lanjut ya. Nah, ada kata last. Berarti mana? Tadi sudah semua kan? Last. Last itu artinya apa dulu? Diartikan dulu. Last itu artinya apa? Terakhir. Nah, terakhir. Berarti lawan katanya apa? First. Good bagus. First artinya apa? Pertama. Nah pertama itu first berarti sinonimnya, eh, antonimnya last ya. Oke lanjut ya. Uh, ada off, off itu artinya apa? Kalau ada nyalain TV kan sehingga ada tulisan off gitu ya. Ada on gitu. Off artinya apa? Off mati. Mati bagus, berarti sinonimnya apa? Eh antonimnya oh. apa? On bagus, berarti on itunya nyala, off itu mah mati. Jadi ada-ada kalau misalkan di TV-nya itu ada tempat pencet tombol on on, off berarti apa? Untuk menghidupkan atau menyalakan di TV ya. Lanjut ya. Oke. Okay. Uh, choose the antonym of the word. Early. Nah ini agak dibantu Mas Bebi ya. Early itu artinya lebih lebih awal. Ya, lebih awal. Jadi I wake up early. Artinya apa? Saya wake up artinya apa adik, -adik? Bangun. Bangun. Bangun tidur. Saya bangun tidur lebih awal. Nah, saya bangun tidur lebih awal. I wake up early. Berarti Antoninya apa Adik? Late. Apa? Late, ya. Bagus. Late. Late itu artinya adalah terlambat terlambat atau akhir telat, ya. Jadi kalau misalkan saya berangkat ke sekolah saya terlambat berangkat sekolah bahasa Inggrisnya bagaimana? Saya berangkat sekolah terlambat. I go, I go. <coughs> I go to, I go to school, school late, yeah, late. Nah, I go to school late, late itu artinya ter, terlambat atau telat gitu ya, antonim dari early, nah ini coba, ada happy, si antonimnya apa, sad, sad, good ya, happy itu antonimnya, Uh, set yang bagus Lanjut yuk Ini antonim dari good Bad Bad, bagus Good, good itu artinya apa? Bagus atau baik ya Antonimnya adalah bad. Lanjut yuk large eh okay. small large bagus tadi udah ya antoninya terus empty nah empty itu artinya apa empty habis empty habis atau kosong ya bagus bisa habis bisa ko. kosong berarti antoninya apa full full bagus artinya apa Penuh. The class is empty. Artinya apa? The class is empty. Artinya apa? Kelas ini kosong. Nah, kelas ini kosong atau kelas itu kosong, boleh. Tapi kalau the class is full. Kelas ini penuh. Nah, kelas ini penuh. Sinonim, Antonim kan? oke lanjut ya oh, udah ya nah itu ada-ada ya coba sekarang nah kita coba latihan ini ya latihan apa latihan tebak-tebakan gitu ya sebentar ya kira-kira nah, antonimnya apa atau sinonimnya apa campur gitu ya jadi nah, nah yang ini gantian ya artinya satu-satu gitu ya nah, kalau tadi kan masih masih jawab bareng bareng nah sekarang satu-satu ya nggak apa-apa jangan takut salah ya oke sebentar tunggu dulu ya kita sambilin dulu Bentar ya. Oke, nah sekarang Sanja ya, coba Sanja, coba dibaca pertanyaannya. Kira-kira ini maksudnya apa? Sanja paham nggak? Coba. What is another word for big? Word itu artinya apa? Kata. Nah, another itu artinya kata lah kata lain apa kata lain dari big giant? Nah, giant bagus ya. Oke, benar Sanja. Oke, lanjut ya si ini apa Rafid. Nah, terus ya Rafid. Oke, sinonim ya. Sorry, sinonim dari kata uh, ini, apa, uh, sorry, sinonim dari ini, apa, fast, ya, coba. Did you see that fast car on the road? Fast car itu artinya cepat, kan? Nah, kira-kira mana? Speedy. Sinonim, ya. Jawabannya adalah speedy. Good, sinonim. Kalau antonimnya mana? kalau antonimnya Slow nah good bagus ya, oke, sekarang saja lagi, yuk, pick ya yang merah ini saja sinonim dari yang merah ini huge huge oke, okay. oke okay, bener ya, sinonimnya yang di sini, yang di sini oke oh, good ya, okay, good. terus Nah, ini agak bingung nih coba ganti lagi ya belum kalian belum sampai sini oke nah ini nih coba oke nih yuk do not leave your things unattended or else something might get your your things uh, yuk. leave itu artinya apa keluar keluar atau meninggalkan ya meninggalkan keluar berarti kalau Sinonimnya apa nih? Deposit. No, deposit itu malah ini ya, malah sinonim ya saudara. Sinonim, ini nyari sinonim ya. Kalau itu antonimnya, deposit itu antonim. Yang mana kira-kira? Yang benar ya, adek-adek, ada leave itu artinya apa? Meninggal, meninggalkan. Berarti kalau leave the chat artinya meninggalkan ke, meninggalkan kelas. Sinonim, aneh, sinonimnya adalah Abandon ya. Coba tirukan Mas Rafi Abandon Abandon nah, Abandon itu artinya mening, Meninggalkan ya. Terus lanjut ya Answer Yang artinya itu menjawab Mana adik-adik Artinya itu menjawab. eh Sanja ya, gantian Sanja. Sinonimnya menjawab. Complete. No. Menjawab. Re reply. Reply artinya apa, Sanja? Itu kalau kamu buka HP kan ada tulisan reply gitu ya. Apa itu reply? Reply. Uh, reply. Artinya apa? Memba membalas berarti reply sama answer itu sino, sinonim, satunya menjawab, satunya memba, membalas. Jadi sinonim ya, ya. Bacanya gimana tadi? Re reply. reply. Sorry, re -re reply ya, reply. Reply, maksudnya. Re reply. Reply. Nah, reply itu artinya apa? Membalas, membalas ya. Okay, next. Mister, izin ya? ke kamar mandi. Iya nggak apa-apa ya. Oke, coba ini kita jawab bareng-bareng ya, Sanda ya, berdua sama seperti ya. What is a synonym for hot? Hot itu apa Sanda? Panas. Oke, okay, good. Sinonimnya mana? Scorching. Scorching no. Uh, sinonimnya, sinonim, sinonim. Ayah, hmm. oh, sinonimnya scorching Benar. Sorry sorry, scorching ya, scorching itu artinya panas. Sorry ya, mas Bagri, keingetnya antonim Sorry, scorching itu artinya apa? Panas. Tapi kalau Antoninya mana? Cold. Cold ya, cold sama? Freezing. Sama apa? Freezing. Freezing bagus ya, freezing sama cold itu sama. sino sinonim lanjut ya kita agak-agak-agak ya. Nah, ini tadi sudah sudah. Nah, ini nih ada kata sinonim dari famous. Famous itu artinya apa? Famous itu artinya apa? Terke, terkenal, ya. Famous people artinya apa? Orang, orang terkenal. Nah, famous ya, famous artinya terkenal. Sinonimnya mana? Coba. Sinonimnya adalah ini ya, Sanza ya. Well, well known, ya. Well known. Coba ditirukan Mas Bakti, yuk. Well known. Well known. Artinya apa? Terke? Terkena. Oke, satu lagi ya. Nah, ini tuh, tadi udah, sebentar ya. Oke, ini ada satu lagi nih. Ada love, artinya apa love? Love itu cinta ya, atau atau sayang gitu ya. sino antonimnya adalah? Hey, nah ini antonim ya, ini antonim ya. Nah sekarang kita coba antonim. Tadi kan sinonim, nah sekarang antonim. Apa, ya? Antonim dari ini tadi udah coba lagi ya, udah lebih Nah ini coba. What is antonym for for kind? Antonim for kind. Kind itu artinya apa? Tahu gak Sanja kind? She is kind. Kind itu artinya rah, ramah atau baik hati ya. She is kind artinya ramah atau baik baik hati. Berarti Adik-adik ya. Kalau Kain, nah itu sinonimnya apa, antonimnya apa kira-kira? Antonimnya adalah, kalau set benar nggak? Set? Benar. Kain ramah loh, bukan kalau An ramah, ramah. masa ant, lawan katanya sedih. Ramah bukan marah loh ya. Ramah, baik hati, baik hati ya, baik hati. Oke, berarti apa dia tidak tidak bisa. Kalau nice bisa enggak? enggak. Enggak, karena jatuhnya Sino, sinonim ini. Nah, nah yang benar itu adalah min. Min itu artinya ja, jahat. Jadi ada Kain, ada ada min. Coba di Kain tadi artinya apa? Baik. Baik, hati gitu ya. Kalau min J jahat. jahat atau buruk hati atau jahat hatinya gitu ya. Berarti kalau teman saya jahat bahasa Inggrisnya bagaimana? My friend? My friend is My friend is is mean. Nah, mean bagus. My friend is mean. Teman saya jahat, jahat gitu. My friend is mean min itu jahat. Oke. Satu lagi ya. nanti habis ini besok dilanjutkan. lanjutkan. Besok itu ada materi baru yang hari rebo, hari rebo ya. Nanti dilanjutkan ya. Antonim dari tadi udah ini. Tadi udah juga ini. Nah, tadi juga udah ini. Dari semua ya. Oke, pilih antonim ya yang berlawanan. Adik-adik coba pilih berlawanan, yang berlawanan. Yang mana? Yang warna biru, hijau. Orange atau merah. Yang dia itu ini apa? pasangannya itu lawan kata gitu ya. Misalkan apa sama apa gitu ya. Coba, silakan. Oke ya. Coba dibantu Mas Bakti dulu ya. Yang kiri itu dia antonim bukan. Yang warna biru. Yang dua kata ini lo, ini kira-kira Antonim bukan? Bu? bukan dia apa? angry sama Met itu apa adik, -adik? Tadi sudah. Sino? sinonim. Nah ini tuh sinonim. Ya. kalau yang ini, Slim sama Sin apa? Tadi, saja apa? Kurus. Ya, kurus ya. Sama Tin, itu apa Tin? Ku. Kurus juga, berarti apa ini? Sinonim. Sinonim, bagus ya. Nah, yang yang ini juga apa? Anton. Big? Big? Bentar dulu, big itu artinya apa? Besar. etol okay, artinya apa? Tinggi. Tinggi, Antonim bukan. Bukan, kan harus lawan kata. Bukan lawan kata berarti. Nah. Berarti jawabannya adalah yang warna me, merah. Messi itu artinya apa? Beran, berantakan. Berarti kalau kamar saya berantakan gimana? My room. My room is messy. Nah, my room is messy. Kamar saya berantakan. Kanannya sebelahnya itu clean. Artinya apa clean? Bersih. Nah, bersih. Tuh dia anto. Antonim. Nah, adek-adek, untuk besok kita ini ya mulai buku baru ya. Nanti kita akan nulis lagi ya, belajar nulis ya. Eh, hari ini sekian dulu. Soalnya Mas Bakti agak sakit. Nanti dilanjutkan ini ya, dilanjutkan. Pokoknya waktunya eh, diganti di pertemuan lain ya. Oke, kayak gitu aja ya. Sansel sama Rafid ya. Belajar terus ya, jangan bosen. ya. Bahasa Inggris tuh seru kok. Nanti kalau kalian sudah paham gitu, nanti ada, nanti bisa bisa apa bisa latihan nonton film dan sebagainya ya oke okay? uh, mas Bakti ini dulu ya uh, tutup dulu ya uh, sebelumnya uh, ini uh, terima kasih uh, rafid sama saja sudah datang mas Bakti tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar ya okay, kalau orang uh, rehat aja mister nanti malam ah udah pak lanjut aja nggak apa-apa pelan-pelan aja nggak apa-apa pak. Ya, oh, pak. iya. tanggung nah, nanti kalau apa ganti harinya itu pak yang repot. Pak. nanti ini aja kalau saya ini aja sekalian itu bablas beberapa hari rehat gitu. sayang kalau cuma satu hari. oh iya oke okay. baik Mister. iya baik baik Mister. makasih banyak Mister. Ya, saya jeli ya pak ya. iya baik Mister.